sini Hii. lapenya pinjami karena sih ada dua menit Hii. lagi ya ampun lah kan tiap lima menit gantian ya nya tunggu tadi kan udah satu video tapi kamu lanjut lagi kan aku deh Hii. sini Hii. masya Hii. allah sabar, kan, kan. cuaca cerah banget tapi segar Hii. pasti asik Hii. banget nih kalau main di luar Hii. sabar kan Usta astagfirullah Hii. Jadi uh, kalian dari ii. tadi berebutan handphone terus? Sekarang nih, Uma. Hmm. Hanggian dong. Eh, mana sini? Eh, eh, eh. Emang kalian ya, nonton maa. apa sih? Seru banget kayaknya. Baru juga mau. Baru nonton game balapan, Uma. Oh. seru seru deh. Gitu. Terusnya juga pengen pinjem buat main game robot-robotan. Seru loh, Uma. Oh, yang ini. Iya, iya. Itu tuh. Hmm. tuh. Mau tahu nggak mainan yang nggak kalah seru sama game balapan atau robot-robotan? Hah? Apa, um? Apa, Nah, ini? ini. Dapat. Wow, main ya, layangan. layangan. Dipegang sama Nusa. Ya. Seru ini, Ra. Seru-seru. Hmm. Eh. Seru. Gimana kalau kita bikin layangan? Bikin layangan? Gimana caranya? <laughs> Tenang. Uma sudah siapkan ini untuk kalian main di luar. Luar? Wow. Ya, anginnya. Uh, iya, dingin banget kan Nusa. Ira. Uh, ini aja, Ra. Yuk, masuk, masuk, Nah, ini, Ra, biar kuat ke masuk angin. Bismillah Hmm, Rara -ra juga ah, eh? biar nggak masuk angin dan pintar kayak Kanusa. <laughs> hmm. hmm, enak. Sama Selain enak juga halal mm. Assalamualaikum Waalaikumsalam bisa, Abdul lihat di depan ada layangan Boleh ikutan main layangan gak? Uh, uh. Yarhamu kaulah Allah. <laughs> Minum ini dulu Abdul mm. Biar daya tahan tubuh kuat oh. Dan bisa menolak angin Jadi kamu bisa ikut main layangan mm. Makasih umah Oke dulu huh?